sekali juga tengah tengah, tengah, MRT. Pengen tahu? Tanya -tanya, pas banget eh pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ayo eh dimanapun kalian berada. Coba kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa pastinya ditunggu-tunggu di oleh sahabat-sahabat di luar Sahabat, satu April adalah hari yang sangat spesial nih untuk orang-orang yang ada di daerah Kemang Selatan. Bagaimana tidak, bahwa Ayu Ting akan hadir di Kemang malam hari ini. Ting sudah jalan bersama dengan keluarga, dan juga timnya menuju Kemang Selatan. Aku ketemu dan masak-masak bareng sama Ayu Ting datang ke Indobara Friends Kemang Selatan. 1 April, 2023 malam ini ya, pukul prosesnya. Waktu Indonesia Barat Sekarang Kemang Raya nomor 123 RT RW 2 Bangka Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan Namun sebelum itu kita akan diikutsertakan Dalam keseruan live-nya Indomaret Meet and Greet bersama dengan Ayu Tingting tentunya And Greet Ayu Tinting Sabtu 1 April 2023 Pukul 18.30 sampai dengan 18.45 Waktu Indonesia Barat Di Instagram Official Indomaret Sampai semuanya yang pengen lihat ya jangan lupa nih ada like Instagramnya juga keseruannya pasti luar biasa karena melihat aksi Ayu Tingting yang akan bagi bagi resep rahasia dan inilah perjalanan Ayu Tingting bersama dengan Ayah Ojek menaiki MRT untuk pertama kalinya di sini terlihat ya bahwa uh, Ayu Tingting sangat respect dengan keluarga kemanapun Ayu Tingting nih keluarganya selalu dibawa di pemirsa terutama mom ayu ting dan juga ayah ojek adalah pengawal setia untuk ayu ting dan siap memberikan yang terbaik untuk ayu hari ini ayu ting akan berangkat ke kemang untuk meet and greet sabar rohiko dan juga indel barat di adalah perjalanan ayu ting ting bersama dengan ayah rojak menuju ke Oke, sahabat semua, informasi itu dibagikan oleh momitin 57 menit yang lalu Dan ada juga akun instagram ayu Ting yang pasti terpercaya no abal abad Oke sahabat semua, di sini Ayah Rojak menceritakan pengalaman pertamanya menaiki MRT yang kualitasnya sangat luar biasa Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhadap tentunya putar I thinking. -think. Mimi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang depok. Ya Allah. Lah ada diskaleng nih. ayah dari sekali juga naik naik MRT. Pengen tahu. hanya ayah, Mas Leo bingung banget episode eh, di atas kan enggak. Aku di Bik di situ jangan ke mana?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 But Lu teman artis udah banyak gua udah dilupain Eh jangan gitu tari mau kenyong lu monyong Hmm menteng udah udah punya Udah lu berdua sama gua Menteng-menteng Udah punya ada yang baru, kita lupa dia sama kita <mearrungan> <menuzian> <tose> ya, ada yang baru ya, siapa Oke, ya? happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy sis lagi, lagi happy dia, lupa Lagi happy. lupa dia sama gue Lu sombong sih, Boy, ga pernah ya. mau keluar Lu, lu gue, sama, lu. lu temen artis udah banyak, gua udah dilupain Ih, jangan gitu, tangi, mau kenyong lu, mau nyong Ngambek Ngambek, menteng-menteng udah punya Udah lu berdua sombong sama gua eh, Menteng-menteng udah punya ada yang baru kita lupa dia sama ya, kita. Ada ada ada yang baru ya siapa? Ya? <Giéndzeael> Oke happy birthday happy birthday happy birthday. Happy lagi lagi happy dia lupa. Lagi happy. lupa dia sama gue. Lu sombong sih boy, enggak pernah mau keluar. Lu lu gua lu. Lu teman artis udah banyak, gua udah dilupain. Ih jangan gitu tari, mau lu monyong. Nambek. Nambek, menteng mentem udah. Temen-temen udah punya. Udah lu beda sombong banget. Menteng-menteng Udah punya ada yang baru kita lupa dia sama kita. ada yang baru ya siapa? Oke, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Lagi-lagi happy dia lupa. Lagi happy lupa dia sama gue. <tabi replied Godzilla>